Doa syukur atas kelahiran Yesus Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapa Sorgawi, terima kasih atas cinta kasihmu yang begitu besar pada kami Sehingga engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus untuk lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang senantiasa memperdulikan kami dan senantiasa mengasihi kami. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terkadang iman kami melemah dan ketika iman kami lemah, maka kami merasa begitu takut tetapi puji syukur kepadamu atas pemberianmu yang sangat berharga, yaitu rohmu yang berdiam dalam diri kami, yang selalu mengingatkan kami akan janji firmanmu. Janjimu adalah kami tak akan ditinggalkan sendirian. Janjimu adalah kami takkan kau biarkan sendirian. Janjimu adalah kami tidak perlu takut, karena engkau senantiasa menyertai kami. Janjimu adalah, kami tidak perlu bimbang, karena engkau adalah Allah kami yang perkasa. Janjimu adalah, kami tidak perlu ragu, karena engkau akan menolong kami, dan bahkan akan meneguhkan kami. Janjimu yang memberikan kekuatan pada kami Karena engkau akan memegang kami dengan tangan kananmu yang memberi kemenangan Haleluya, terpujilah namamu Biarlah setiap yang bernafas memuji namamu Kini kami tidak takut dan tidak bimbang dan tidak ragu lagi Karena kami percaya bahwa engkau adalah Allah kami yang setia dan kami percaya bahwa engkau akan menggenapi janji-janjimu dan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan rencanamu dan caramu serta waktumu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Aku percaya.